Dah boleh berenang ni Apa lagi Cari pokémon baru lah Dapatlah baskulin yang degil Tak nak masuk dalam Pokeball ni Aku nampakkan dia kotoran Aku tak ada banyak pilihan Jadi aku teruskan perjalanan Ke tim Starbase yang pertama Leader dia Giacomo Ada dua pokémon. Ponyat tak ada hal Loki dari kebiruan Hantar dia terus ke syurga Kereta dia ni yang masalah Keras gila Aku guna ikan merah Dan cek Kurangkan attack dia Lepas tu slow-slow serang Waterfall dari ikan Dan tim Starbase Berjaya ditawan Pokemon baru kita dah mula function Cap level 24 5 per 18 Kepala aku dah start sakit Sebab next adalah Ayaya Gogurajim Masa Proses tangkap menangkap dimulakan Aku tangkap Marini aka Bangrol Slowpoke aka Slow Finizen aka Sarkis Dan Trio aka Cacing version 2 Tapi aku tak boleh guna sebab dia over level Team memang banyak Tapi masalahnya semua Water type nak mengadap Electric Gym Adalah beberapa yang ada harapan Mungkin Aku dah lock tim Dah ready nak lawan gym Sekali Nemona ni datang balik Galak sangat nak lawan Macam biasa Nemona Easy fight Gym test Kena cari director yang tersembunyi Lepas tu lawan dengan trainer Mula-mula risau agak lah Tapi Buih memang perform Dengan play rough Yang tak pernah miss Buih masih lagi menjadi harapan Ayono aka Gogurama nanti Perlawanan bermula